3. Halo teman-teman. Balik lagi bersama aku di sini. Di sini aku punya permainan baru loh. Di sini aku punya permainan Hero Avenger 4. Nah, di sini itu ada ant -Man, ini ada Hulk, dan ini ada Kapten Amerika dan di sini Thor dan di sini ada Iron Man. Wow, mantap banget ya teman-teman. Yuk kita buka dulu dusnya teman-teman. Buka kita review satu-satu teman-teman. Ini keren sekali teman-teman sudah buka teman-teman nah disini ini and man teman-teman kakinya bisa ditekuk teman-teman ini bisa atas kan teman-teman ini keren sekali ya kita angkatkan dua-duanya teman-teman supaya keren ini keren teman-teman Lalu kita dudukan saja ya teman-teman Kayak keren Dan sini ada hulek teman-teman Gendut sekali ya si hulek teman-teman Badannya kotak-kotak tetapi gendut Tapi dia memakai kolor teman-teman Tidak memakai baju Kepalanya bisa bergoyang-goyang teman-teman kita geleng-gelengkan teman-teman mukanya Dan tangannya kita naikkan teman-teman widi keren sekali teman-teman Kita tekukan lagi teman-teman kakinya widi seperti naik kuda ya teman-teman dudukan -teman. kembali teman-teman dan di sini ada kapten Amerika teman-teman. Widih. Keren sekali ya teman-teman. Dan di sini ini apa aja ya teman-teman? Ini tamengnya teman-teman. Widih. Keren sekali. Kita pasangkan teman-teman. Gimana ya teman-teman memasangkannya teman-teman? keren sekali teman-teman, idid teman sudah ini, teman-teman ini untuk untuk tameng teman-teman supaya tidak tertembak teman-teman oleh lawan oleh si hulek ini jatahkan kepalanya teman-teman ini keren sekali ya teman-teman, sekali teman-teman, si hulek bisa menaikkan di kepala kapten Amerika teman-teman. Ini. akhirnya bisa ditekuk teman-teman, keren sekali ya. Wow, dia dudukan lagi teman-teman. Dan di sini ada ada tor teman-teman. Dia memakai jubah teman-teman midi. Tidak ada teman-teman. Oh, ini palunya, teman-teman. Tuh, kembali kepalanya, teman-teman. Aduh, benjol, teman-teman. <laughs> jangan, teman-teman, ya. Kalau menemukan palu, jangan kepala nanti benjol Teman-teman, <laughs> ini kita pasang di mana, ya, teman-teman? dipasangkan di mana ya teman-teman? ya teman-teman. Nah, nah, teman-teman, sudah -teman. terpasang teman-teman palunya ini palu atau kardus ya teman-teman ini keren sekali teman-teman orang bisa terbang teman-teman ini... kayak sayap teman-teman ini keren sekali teman-teman teman-teman di superman ya teman-teman Oke teman-teman hidupkan -teman. kembali teman-teman nah selanjutnya ada The Iron Man teman-teman, keren sekali ya teman-teman. Dan di sini ada tembak-tembakannya teman-teman, ada senjatanya teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ini dipasangnya gimana ya teman-teman? Bagi -teman? ini nggak bisa teman-teman. Oh, begini saja teman-teman ini teman-teman ini kepalanya nggak ada pusat teman-teman jadi teman-teman keren sekali ya teman-teman Nanti -teman. kita berperang teman-teman dengan si ini. ini keren sekali ya teman-teman naikkan singa teman-teman Jadi teman-teman keren Bisa menaikan singa teman-teman Ini teman-teman Oke teman-teman Sekian dari aku ya teman-teman Untuk unboxing hero avenger ya Terima kasih teman-teman Nada -teman.